Sore ini dekat si pembicara. Sore Itu Dekat si lawan pembicara Are Itu Jauh dari Kedua pelaku percakapan Kono Nani-nani Ini Dekat si pembicara harus diguktilah kata benda Sono nani-nani Itu Ano nani-nani Itu Jauh dari kedua pelaku percakapan Hai buku Hong buku jisho kamus jisho kamus Hai majalah jashi majalah Simbung Koran Simbung Koran Noto Notes Noto Notes Techo Buku catatan saku Techo Meishi, kartu nama Kado, kartu Kado, kartu Terehong Kado, kartu telepon M pensil, M pensil, pensil. boru pen, boru pen, ballpoint, ballpoint, sapu pensil, sapu pensil, pensil mekanik. Kagi, kagi, kunci, tokai, tokai, jam dinding, kasa, kasa, payung. Kabang, kabang, tas, tas, kaseto, tepu, kaseto, tepu, kaset, tape, tiru, rekoda, tepu, rekoda. Terebi, televisi, Terebi, televisi, radio, radio, radio, radio, kamera, kamera. Komputer, komputer, Cidosa, Cidosa, Mobil, Sukue, Sukue, Meja tulis. Isu, isu, kursi. Cokoreto, cokoreto, coklat, coklat. Kohi, kohi, kopi. ego Eigo, Bahasa Inggris. Nihongo, Nihongo, Bahasa Jepang. Nani, Nani, Go, Nani, Nani, Bahasa. NAN APA NAN APA SO SO BEGITU BEGITU CHIGAIMAS CHIGAIMAS BUKAN Bukan. So Oh begitu ya. Ano eh ungkapan yang dipakai sebelum menanyakan. Hong no kimochi des. Ini ungkapan perasaan saja. Dozo. Dozo. Silakan. Domo. Domo. Terima kasih. Domo. Arigato Gozaimasu, terima kasih banyak. Korekara Osewani Narimas, mulai sekarang saya akan meminta bantuan Anda. Kocirakoso Yoroshiku, ya sama-sama dengan senang hati.